Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah La nabi ya Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di bulan Ramadan Kita akan belajar Yaitu bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid atau bagaimana cara membaca Al-Quran Bagaimana cara mengaji Al-Quran Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Lanjutan dari kemarin Yaitu surah al imran Mulai dari ayat kelima Kita nanti uh, lihat waktu Sampai di ayat berapa Yang akan kita prioritaskan pada saat ini Yaitu tentang pembahasan tajwid Dan cara membacanya Mari kita mulai dengan diawali pembacaan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ya فَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا في السماء. إن الله لا يخفى. إن Innallaha. Di sini gunah musyadadah karena adanya nun yang bertajdid Membacanya mendengung selama luar harkat In Jadi yang ditahan bunyi innya baru dimasukkan ke nun In Kemudian di sini lafadz Allah dibaca dengan tebal atau dibaca Allah tidak dibaca tipis atau tidak dibacalah karena huruf sebelumnya yaitu non baru harkat fathah maka dibaca dengan tebal. Selanjutnya lafad Allah di sini hukum bacaan matabii kalimi ditandai dengan adanya harkat yang berdiri pada huruf lam panjangnya dua harkat. Inna Hukum bacaan matabi'i Karena adanya huruf alif yang diawali baris fathah Panjangnya dua harikat La Hukum bacaan matabi'i kalimi ditandai dengan adanya harkat yang berdiri pada huruf fa Panjangnya dua ketukan di sini hukum bacaan ikhfa hakiki, mendengung serta disamarkan selama dua atau tiga ketukan karena adanya tanwin domah yang bertemu dengan huruf fa. شيء fil, aru. fil aru. ada alif lam qamariyah. dibaca dengan jelas fil ardi hukum bacaan panjangnya dua harkat wa Fis sama ada alif lam syamsiah diabaikan dan tidak harus dibaca. Fis langsung dari fa ke sin. Fis sama di sini kalau berhenti hukum bacaan mat arid sukun karena adanya mat yang bertemu dengan huruf hamzah yang disukunkan karena berhenti maka membacanya boleh dibaca dua, empat, sampai enam harkat. Namun ketika tidak berhenti di sini, misalkan wala fis sama'i maka hukum bacaan mat wajib mutasil panjangnya yaitu dua setengah alif atau lima harkat. Huwal ladzi fil kayfa yasya Di sini tanda waqaf. Kalau di Al-Qur'an cetakan Madinah ini dikasih tanda lain. Seperti di sini fil arham kayfa yasya di sini dikasih, dikasih tanda seperti ini ini namanya waqful aula lebih baik berhenti namun ketika dilanjutkan tidak ada masalah jadi yang di sini kayfa yashaa ini namanya waqful aula atau of mutlak boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti <tuh> Di hukum bacaan Matobii ditandai dengan adanya ya sukun yang didahului baris kasroh pada huruf dal. Panjangnya dua harkat <tik> Hukum bacaan Ijmau syafawi adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim membacanya dibaca dengan terang yusauirukum fil tidak boleh mendengung misalkan yusauirukum fil tidak boleh harus dibaca izhar kumfil ar di sini fil hukum bacaan alif lam sorry Fil di sini adiflam komariah ya. harus dibaca dengan jelas dan terang. Fil aruha mattabiain panjangnya dua harokat tandanya yaitu ada huruf alif yang didahului baris doa baris fatha. Fil aruha yashaa di sini tanda waqaf wakful aula atau waqaf mutlak. Sebaiknya berhenti. Jadi ketika berhenti di sini maka hukum bacaan. Mata'arid lis sukun. Karena adanya matabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah yang disukunkan. Walaupun tidak sukun di sini. Maksudnya disukunkan kenapa? Karena berhenti atau karena waqaf. Maka ketika berhenti di sini hukum bacaan mod disukun boleh dibaca dua, empat atau enam ketukan atau enam harkat. Ketika tidak berhenti, kaifayyishu la ilaha illa maka ketika tidak berhenti maka hukum bacaan mat wajib mutasil karena adanya matbini yang di yang bertemu dengan huruf hamzah yaitu di dalam satu kalimat maka membacanya yaitu Dua setengah alif atau lima harkat. Kita lanjutkan. La azizul hakim. La karena ada matawbi'i yang bertemu dengan huruf alif di dalam lafat ilaha. Sedangkan lafat ilaha di sini yaitu termasuk lafat lain atau kalimat lain. Jadi ketika ada matawbi'i bertemu dengan hamzah yang berupa alif di lain kalimat atau di lain perkataan. Maka hukum bacaan madja'is mumfasil. Panjangnya sama dengan mat wajib mutasil Lima harukat atau lima ketukan La ilaha Di sini ilah Mat tabi'i kalimi dua harukat Ilaha illa. Illa mat tabi'i Panjangnya dua harukat Oh, huwal, huwal ada alif lam qamariyah. dibaca dengan jelas huwal azzi, aziz ditandai dengan adanya ya sukun yang diawali baris kasrah pada harakat uh, pada huruf za panjangnya bunyi Z, dua harakat Azizul Zul ada alif lam kamariah dibaca dengan jelas Azizul Hakim manarit lis sukun boleh dibaca dua empat atau enam harkat ingat ya manarit lis sukun adanya metobi yaitu ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf kef Kemudian bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena berhenti. Maka membacanya bunyi kim boleh dibaca dua, empat, sampai enam harukan. Kita lanjutkan. <tuh> Sorry, kita ulang. Kurang panjang ini -nya. bunyi zinya kurang panjang. Kenapa di sini harus dipanjangkan tadi? Karena di sini adanya motobi yang bertemu dengan huruf alif. Jadi ketika Maktabi bertemu dengan huruf alif. Di lain perkataan ini, huruf hamzah yang, yang berupa alif, maksudnya "makap", "madjahis", "mumfasil", "panjangnya", "lima harukat". al samar dan mendengung selama dua sampai tiga harukat. Hukum bacaan ikhfa hakiki ditandai dengan adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf za saya ulangi lagi anzalah samar dan mendengung yang dimaksud samar bukan dipaca anzalah tapi an al samar antara bunyi nun dan bunyi za anzalah kemudian mendengung dan dipanjangkan 2 sampai tiga harokat. Al-zala <Syikopan> ada alif lam qamariah alai <Syikopan> <Syikopan> kal <Sikopan> kitab motabi kalimi adanya harokat yang berdiri pada huruf tak panjangnya dua harokat. 'alaikal kitabam minhu a, minhu minhu dibaca dengan jelas, izhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf H Membacanya dengan jelas. Ingat dibaca dengan jelas karena di sini izhar halqi. Nun sukun bertemu dengan H Minhuu'ah mad badal adanya harkat yang berdiri pada huruf alif. Setiap ada harkat yang berdiri pada huruf hijaiyah maka disebut dengan matbabi'i kalimi kecuali pada huruf alif. karena huruf alif disebut dengan mad badal atau pada ya, yang menyatakan sebagian pada isim isyarah seperti delikah, nah, seperti itu. Ayatum jadi panjangnya mad badal dengan mad thobii itu sama-sama dua harokat minhu ayatum bacaan idham birunnah itu mendengung selama dua harokat ayatum tummu karena adanya Tanwin Dhammah pada huruf Ta yang bertemu dengan huruf Mim. Jadi dibaca dengan Idhlam Bi Gunna. Ayatun Muhkamah kalimi Karena adanya harkat yang berdiri pada huruf Mim. Panjangnya dua harkat. Hun -na, hun -na, bacaan hunnah karena adanya nun yang bertasdit jadi dibacanya dengan mendengung hun -na, hun -na. jadi bunyi haknya dimasukkan ke nun dan didengungkan selama dua sampai tiga harokat Hunna ummul Ummul Mendengung dua harkat Ummul Karena ada mim yang bertasdid Hukum bacaan gunnah Ummul Ada alif lam Qamariyah Dibaca dengan terang Ummul kita kita, moto BIK, panjangnya dua harokat. Kita, bawa ukor, panjangnya dua harokat, umur teh, nah, Kalau di sini, walaupun ada harokat berdiri pada huruf H bukan berarti di sini bukan berarti mototobii. Tergantung Apakah kita akan berlanjut kalau berhenti bukan lagi Matobii tapi kalau tidak berhenti maka di sini hak dibaca dengan hukum bacaan mototobi dua ketukan. kalau berhenti maka menjadi hukum bacaan motorib disukun, karena matabiinya bertemu dengan huruf tak yang disukunkan karena waqaf. Di sini waqful aula atau waqaf mutlak. Boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Para sahabat Al-Qur'an dan pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini yaitu sampai ke ayat sampai ke ayat 7. Ayat tujuhnya tidak selesai insyaallah kita akan lanjutkan besok karena terkait masalah waktu Terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan menjadi amal jariyah Jazakumullahu khairul jaza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh